Ini jalan mama datang mah. Oh, oh, oh. Sudah sini, sudah sini. Nih, nih, nih. Pegang mah, pegang ma. mah, pegang mah. Ma. Oh, kasih salam. Oh, ya. Tuh, kasih salam, Bim. Ya. Ya. ya Allah. Masya Allah. Ya Allah. Tuh, tuh, tuh, tuh, tuh Kamu ke belakang sana lho, cutting sama. Oh, sini ya. Ini. Hmm. Itu lho. Gerih, ya. ya Allah, masih Allah, ya Allah. Mau. Kok pintar eh? Ini, eh, kita mau pulang. Iya, iya. Eh, mau pulang. Salam-salam, kita mau pulang. Kasih salam sama Om ya. Ayuh, eh, iya. Adunya. kita, eh, kita eh. mau pulang pegang pegang Salam, salam, salam, salam. Eh, salam. salam kasih salah oh iya allah oh. internet itu itu itu itu itu tangannya mah itu tangannya tuh gitu. pegang pegang lah tangannya keluarkan keluarkan tangannya ngaruh tangannya apa apa tangannya Nkm satu nanti det tangannya det tangannya det syukur ini terus ya kok pintar banget dia kasih salam sama orang tangannya ya wow tangannya salam dia iya lang ini ini deh, eh. ya lagi dek, dek putar Putar-putar, dek putar putar Dia putar di, di dalam iya <tuk> pegang mama mama pegang aku bisa hmm. depan, depan, depan, ini, ini, ini, ini, ini ini ini mama pegang pegang aja pegang pegang ayo Ay, adek ini adek mau pegang mawar adek mau pegang adek mau pegang adek mau pegang ini adek pegang ya, ya atau oh, gini loh eh, sudah oh, udah oh, baik ii. banget ya baik sekali pinter ya. lagi, lagi satu kali lagi satu kali lagi lagi udah satu kali lagi Sini. sudah Sini balik. mau balik ini mau balik ini sekali Tentang, lagi mawar Tentang. Tentang. Tentang. Tentang. Tentang. Tentang. Ya aku mau balik itu dia kayaknya. Ah, itu mau balik lagi Mau balik sini dia. Ya, nah. ya?